ada kita ke sini jam 3 Pak Gubernur Tidak ada, tidak, tidak anak, ada Perata itu belum ada jelas jam berapa Pak Tidak ada perang Tidak boleh hangus ada tiket Tidak boleh hangus Semua protes tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Stasiun <mir bishop> <mur> <mir> pal, Tidak ada kita sudah mau kemana? kita sudah bayar lancar ya. ya ada kejelasan? apa nih? Ya. ya ada, nggak ya, ya. ada, ya. ada ya. Ya. Banjir, <laughs> ini wong banjir, nggak ada kejelasannya lho ya, nunggu dari pagi pak? nunggu dari pagi, aku ya, lagi jadwalnya jadwalnya sekarang, sekali trafiknya terganggu, namanya ya. ya. relnya cuma dua, nunggu jelas <laughs> Ada prima tadi teman. Ya udah naik base. Kurang. Bukan kasihan sekarang ini dalam kondisi darurat. Dijelaskan sama KAI. Ini kondisi seperti ini mau ambil apa ya? Kalau nggak jangan seperti itu. Ondek karena penjelmaan. Ya, ya kalau ya. bisa jangan hujan dia. Ya, right. So. Oke jangan musim Ini. Apa? ini berapa? Ya, pak? S Cowus, tapi ah, ini okay. okay. yes. belum ada kepastian bisa pak. di tadi kita ke sini jam 3, pak gubernur ada. Tidak ada. Eh, kereta itu belum ada jelas jam berapa pak agak ada perang, gak eh. jadi anak kita gak kita berangkat naik private pak, tiba-tiba nah, nah, keretanya ada yang argo itu pak, uh -huh. terus kita kan bilangnya hangus nih tiket kita, apa, pak? Oh, iya Lu hangus siapa, ya, hangus siapa, ya, nggak boleh hangus siapa ya, gubernur Oh, oh. Ada, ada, ada. Tadi keretanya <laughs> sudah ada tiba-tiba Pak, tapi kita disuruh serokan ya, antri di sini. Ya oh. kita di sini lama-lama ya, tiba-tiba ada keretanya. Dur, Pak. Pergi ke mana Terus tail ah, terbang. Ya, iya, Pak. Nah, terus tiba-tiba katanya, tiba "Wah, -tiba, itu tiketnya habis, Pak." E Emang habis sih. Rp435.000 loh, Pak. E itu duitnya e e nyarinya susah. Enggak, emangnya dibakar tiketnya. <laughs> <laughs> enggak begini gua pakai benar. Kalau kalau tidak ada banjir kira-kira seperti -kira ini, enggak. Kan, ya? nah, Makanya pak. Nanti dulu, nanti dulu. Ya. Wah, kita ada banjir, semua terganggu. Iya. Nah, nanti yang ketiga, kita minta pedulian oh, KAI. Aku ah, gitu ya. mana kereta yang batal berangkat? Kalau pak. Ya, yang batal berangkat mana? Nah, nanti di, disampaikan kepada customer. Ya. Nah, kita bertanya mana yang telat berangkat, memang mesti menunggu, maka hari ini kenapa kemudian saya ngecek stasiun ini dari kemarin sampai ini sudah tiga kali ini siap, khusus saya aja. kenapa, karena ini yang terganggu sampai kemarin ketika masih masuk tergenang, lokomotifnya sama KAI diganti, yang bisa menjangkau banjir bincangkan dulu, okay. Siap. Jelaskan, nyaman. Pak. nyaman. Nah. ini saya jelaskan mbak yeah. ya. itu diganti lokomotifnya agar kemudian bisa jalan terus dilansir satu-satu untuk melayani penjelmaan. kalau tidak tutup. begitu tutup waduh nggak ada yang jalan semuanya. nah sekarang semua tunggu sini, saya akan terbang bolak balik untuk mengumumkan. iya, oke ya, ya, okay, ya? Betul. Nah, tunggu ya. Yeah. Yang hilang saya, Pak Gubernur. Orang oh, asal yang berkecukupan oh, tidak ada yang batal. dibayar semuanya? Tentang, ini ya Pak Gubernur yang lupung, ya <tipun> Aman dan? Aman ya? aman dua dulu ya dua? Satu dua? Satu dua? Satu dua? Satu dua? Satu dua? Satu marah Satu dua? Satu pelan Satu saya sudah menguangkan kereta keberangkatan saya dari Siti, dari Semarang, ke Gambir, jam 2 lebih 9 menit. Menggunakan sebuah berani, sampai jam 4, 4.09, saya pas tunggu 2 jam, saya konfirmasi. Apakah kereta juga diberangkatkan atau sudah, atau saya harus menunggu berapa lama lagi. Karena tidak ada pemberitahuan sama sekali, ya. tidak ada pemberitahuan sama sekali. Saya dalam kedalam, karena tidak akan, pas saya datang kedalam, Barang sampun orang udah terjelem, jadi saya tanya, ini kereta diberangkat atau tidak? kata mbak E yang menjaga dua di dalam, ini tidak diberangkatkan. Kenapa dia dibatalkan? Batalkan, okay. tapi okay. tanpa pemberitahuan. balas. Betul. Okay. Pertanyaan saya, kenapa dari tadi, dari jam 4, berarti sudah 5 menit, tidak ada hubungan sesama hal ini. dari Jakarta ke dari Semarang ke Jakarta. hanya Saya minta tolong diumumkan dari banyak ibu-ibu yang nangis, anak-anak bayi saya habis, di Kalau hanya di Bangkok, ya. Ya, ada pengumuman ya. Betul. Oke. Sekarang saya urus. Saya Oke, ya. Kasih ya, Pak, ya. di sini saya urus. Sama, satu, sama sama semua. sudah udah ketemu di sana sebenarnya saya urus. Ya, yang ya, masih sih. Tak urus. Tak urus. Ta urus. Kasih, Karena saya belum jadi pegawai KAI. Maaf Pak, Pak Gubernur. Pak Gubernur. belum Mas, siap. kami lagi koordinasi siap. dan ini akan dijelaskan, siap. semua boleh komplain, siap. gak usah pakai marah-marah Mas. Siap, siap, siap. Dengarkan semuanya, jangan sampai mengulang ya, semua protes tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Stasiun, hari ini akan dijelaskan, saya mau bertanya, apakah semua sudah jelas? Belum? Belum, belum. belum. belum. belum. Nah, ya, gitu Pak. Tidak dengar tadi. Nah, saya sudah tahu tidak dengar sama ini. suaranya keras terasa saya. Nah, ,AH. gitu lho Pak. Anda jelaskan satu persatu. Baik, mas silakan kita perhatikan. Mending gak pakai hukum lagi. Untuk tambahan biaya, Sekali lagi, bisa dikembalikan habis Setelah ke perhatian nah. Di stasiun mana saja? Di stasiun besar ada dasar hukumnya mas, nanti kalau saya di sana digambil, misalnya agak bisa, gimana? setelah dari kami, mau teknisnya ya, gimana teknisnya? ya teknisnya gimana? SMS? Nah, ada surat? Tidak. Ya, kan? SMS ya ya, ambil ke SMS oke, siapa yang mau tanya lagi? Ya. suara, suara, sama dengarkan langsung kecil, ya, bisa ya? kalau SMS, tolong di SMS kalau sekarang kalau mes, ya, sekarang mudahan, buat surat di sini, tempelkan mudahan, kita. foto, tanda tangan, tanda tangan. Ya. tangan, -tangan. Ya. Sudah, sudah cepat, ya. karena ini banyak orang. Gitu. Ya, kalau surat bisa dibuat detik ini segera. bicara ya. surat sudah selesai mas. Siapa lagi motanya? pak yang dua lima delapan terus saya telepon dari kai pusatnya katanya eh, belum ada info untuk yang satu jam. Olang semuanya diam dulu. Dua lima delapan. Dua lima delapan haji tadi tapi detailnya belum ada info untuk satu jam Terus habis itu lebih baik tiris schedule untuk baik Terus saya beli tiris kejut. Kemudian saya telepon eh, detailnya tanya mau yang mana mbak um, karena beraksi di Lagi nanti diumumkan. Anda Mereka tadi mendengarkan nggak? Ya? <laughs> tadi mendengarkan ya. Oke. Okay. Ya, nanti dia diumumkan dari sini ya. Anda mau reschedule atau rifan? pilih Anda reschedule atau rifan? pilih Rifan ya. Soalnya gini Anda mau pilih reschedule atau rifan? Rivan aja, selesai, saya. Anda Rivan nanti. Tadi minta itu, minta surat bosnya itu. Ya. Nanti kita bikin surat. Jadi ya. pembatalannya masih bisa sampai apa? Tujuh sel, perakaa ya? Plus Tidak harus hari masyarakat. ini. Ya Dan sisanya mana saja? Nanti akan itu, tas besar, tas besar ya. Tangan-tangan saya, saya nggak mau kebetulan. Ya kan? So saya terpaksa pulang naik mobil belajar Ya saya dulu tak. Tidak bisa. Untuk stasiun babas, nanti kami ngomong lagi legiteksi saya Bapak, ya. Papa, ya, maksudnya, nah, maksudnya sekarang, kita langgar. Katanya kan bener, nggak bersetuju. Ya, Karena saya tadi udah nunggu lama, dan di sana nggak ada kaktian. Soalnya dari jalan tengah part, yang jalan 12 aja belum ada kaktian, Katanya sama Oke, saya buatin pengumuman aja. Koordinasi lagi, saya buatin pengumuman aja. Kalau yang beli alat Nah, mereka di apa namanya re-road ya uh, jalurnya berputar. Maka diumumkan untuk para customer penumpang kereta ini ini mohon maaf keretanya batal tidak bisa selesai. Yang masih pegang tiket silakan dirivan. Itu jelas sekali pak. Nah kalau seperti itu sebenarnya bisa disampaikan pada publik, publik masyarakat customer tidak akan uh, banyak protes. Ya paling dia kecewa dia marah pasti. Mana kondisi uh, darurat seperti ini? Dapat mana-mana kereta yang uh, di direload? Mana kemudian yang tidak jadi berangkat dan sebagainya? Tolong berikan kepastian pada customer buat bil khusus di Stasiun Tawang Majam. Oke, okay. hasilnya as ke sini ya Mas ya? Mas ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Oke okay, oke okay, ditunggu okay. ya karena warga sama Bapak pengen Sini sini ya. Oh, sama ya? Surabaya Oke ya ya ya ya. itu nih? Cope, cope, oh, capek. Masa Masa, laf, oh, Surabaya. ya, Makan ya, besok sekolah? libur sama ini lah besok? sekolah masuk? sekolah masuk sekolah, masuk apa libur? masuk di beratnya aja <laughs> ah, ngomong-ngomong hati-hati oh. <laughs> <laughs> ya hati -hati ya. Ya. Ya, kalau nah, ini beras, ya. ini mana Pak ini mau naik kereta ini ya? Bapak? peserta ya Pak Oke Oke bayar lagi Pak dari Surabaya. ya. Terima kasih dari KAI. Oh dari KAI, bagus, dari masih makan, bayar, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dua, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lebih oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oh, ya. kan oke, oh, oh. lewat jalur yang oke, oke, oke, oke, ada malah. hati-hati ya. pak. ada bagian transportasi yang mengurusi soal perpindahan mudanya. Tadi kan ada yang disuruh naik bus ya, karena dia mesti naik bus. Rasa-rasanya kepastian busnya mesti disampaikan kepada para penumpang. Mungkin seperti ini contohnya ada bus yang baru datang. Biar dipastikan bahwa kalau mereka harus pindah mudah pun kemudian watnya, waktunya, bisnya yang mana bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kadang opsnya nanti saya minta untuk kesini termasuk dengan manajemen apa istilahnya tadi, manajemen transportasinya. dan diminta untuk mengurus itu, karena ada keputusan dari pusat beberapa eh, kereta di railroad. Jadi dipindahkan jalurnya lewat selatan, jadi yang dari Jakarta, yang lewat utara kemungkinan dibatalkan bisa juga dikurangi di beberapa hal. Nah ini sebenarnya hanya butuh, ini disampaikan kepada customer. Yang kedua sudah saya minta tolong karena yang pesan tiket itu punya nomor telepon, informasikan saja terus menerus ke sana karena itu akan cukup bisa membantu. Nanti kalau tidak ya mereka akan komplain semuanya.